Makanya kasusnya sholat ramadhan katakan kasus karena melahirkan firqa, itu rasulullah itu yang begitu. Terkhasi satu tokoh sebuh Bukhari muslim karena riwayat bukhari muslim itu tidak bermazhab, beliau hanya berdasar nurul riwayat. Tidak dengan sahih yang hanafi itu sudah bermazhab. Itu rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sana sana. Karena nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanad jamaat dan beliau sholat itu munfarid sebelumnya sholat tuh nabung, munfarid. hari pertama nabi itu tokoh, di sentral, tokoh sentral. tempatnya saya makmum. dewasa perlu musafir, musufa kan yang, yang nganggur yang ngatur, di yang dihirapati paling bijak tuh kan yang tengok-tengok tuh -tengok, yang sholat. lalu itu makmum nabi ngabuburitnya, saya apa? yang ngatur-ngatur kan, ya bu. saya terkenal, nabi sebulan aromaton dari insa itu iso, tambah itu. hari kedua tambah kuatnya, hari ketiga tambah. itu diriwa diras hari keenam nabi tidak keluar, nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar, sahabat ngentai ini karena sudah putus asa, terus pulang. Ketika pulang, Nabi ya Yukum menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Saya Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai, yang namanya sholat itu mencintai sekali, Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak perlu menjadi Nafi kata katakunya saya ada ingin sesuatu yang tidak perlu menjadi semenjak itu terjadi ada setelah sholat ya sudah terus jublemu soal kontroversi menangi enam enam pak aku dari kancar, ngebak kok papat, cek kagian, tapi nabi lagi jauh lorong mohon, ngomong ini kisih riwayat, karena imam Bukhari muslim, tidak punya kepentingan mas, Era era Sayyidina Umar r.a.w. anhu dan beliau jadi khalifah ya makanya orang itu, ejimak tare. kalau trawih itu sunnatul Umar kalau Giyamulnya sunnatul Rasul karena nabi tidak kenal bahasa nabi trawih, nabi kenalnya bahasa kiamul era seisi Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi amirin mukminin, ya matematika menang lah tak waralaba matematik. Nabi ini, sholat sunat semua akadah siku liyamin walailatin itu sepuluh roka Kemudian se muakadah, muakadah keroti dua muakadah siku liyamin itu sepuluh roka Itu enggak sih muakadah. Koplas sufi orang rokaat. Koplas suri, sepuluh nggak duri, yang asri, itu mari kan. itu sunat karena kalau kopral bisa mulai dulu tradisinya itu digunakan paket nabo karena Ramadan itu spesial, waktu jiptin batas mirin Ini kata yang menduga yang ada yang pas yang sesin mari bari yang menghubungi itu saja ulama Masyarakat itu menduga Karena Ramadan itu waktu jiptin batas mirin Waktu sing tali taliwondo Frekuensinya harus spesial Nah, mana nak Ramadan sepuluh Itu si Ramadan itu nipas Si Ramadan itu Titikl no. Akhirnya Umar mau nih Lanak damal solat ya, maaf kirang lokaan Umar mau ngusirnya istihan Ya orang blok dengan lu Umar, lu Umar sahabat nabil lu sabinten pinter ya ormas zaman akhir abin kenal dua Islam memang ada kenal paham kenal paham paham kenal kenal di ormas hakim lete ongglora ka gedh roglora ka nang TV ngomong nggo subuh Arab dodhi ra usah Muhammadiyah neng padahal aku ya penting Hasil am. Hasil am itu -nabi, indikan, dan tak kok apa, oleh Gus ya boleh wabi warna Nabi Ahmad, Muhammad wajibin. Wajib, sabahan cokel ya, anu toray ya, sabar dong anime ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, Nanti ngingetkan asolat kairon mau join. Kau ini nge solat siapa? Pak Amir awatilah si subleigh aja si subleigh. Iya, kau yang nge solat mesti. Lah <tuk> karena aturan solat datar bumi itu trennya itu solat subleigh lima sama tiga. Karena tren solat malam itu di luar perdu, di luar perdu itu dua. <tuk> Makanya Umar di tradisi fiqul rokaten dipotong dengan satu salah. Tapi sama juga jangan anti yang pas roka hanya satu-sala itu, ya goblok. Mereka kasih sholat isya' sing dua tasyat, itu ramah syafi'ilah darani tasyat awal itu. Nah, artinya prakteknya sing wajib namun tasyat awal. Tadi. Paham ya. Tipe gedeh teman-teman ya keliru, ya tak bahas Mereka sholat isya' aku itu awal itu. Artinya sudah nanti mungkin nanti tinggal rapat, nanti tinggal tidak mau ngakeh ada yang ada dikiai, orang tahu Allah Allah tapi kan, kondisi Mam Sapisun. itu benar, karena aku mau ngakalim, aku mau aku mah wong alim gede Muhammad mam Safira gak wong alim wong dusungan dusungan napa wong alim ki dorong-dorongan napa ono podo pindom wong alim yo ngalim padha pasti subukor musim langsung pol dikantel netral Akhire Umar jawab nikmatir bit atuhazi bin akhir bae modifikasiku gaweanku iki karena beliau amirin mukminin menang jadi terjadi resmi karena Pilih pas bikin itu, pas statusnya jadi holi Menang deh Terus sengkennya mami pertama Ube bin Kaab Ini tuh sohabat Al-Quran, Ube bin Ube bin Kaabnya hasil pertama ya mo Bosan, mau tak ruang mami ilmu Gak umar sih duduk Kup lho, ngasuh amir ilmu minul, ngongkar rapuh tuh rutih Jadi... Amin lucunya sih tidak umar, aku makmum Ube kan tapi justru panen dheleng kok malah nantang tren. Paniku <laughs> nah, lu ini foto nih maca muslim. Kula jantane nak foto bodo muslim kalian santri sane kula. Kula mulai nyiayi bapak wafat 2005. Sanes ini dereng imami. Kalian santri pondok kula dereng. Entah kapan sang ngimami, tapi kapan-kapan kula -kapan gitu direncanani ngimami. <laughs>